La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sampai dari mana? dari dari mana? Hmmm. Kamu udah lama di situ sudah hmm. namanya siapa? Namanya hmm. siapa? tudo muito muito Sudah buat gelisah nih, karniti, ya kan? Uh, uh, aduh. Uh, aduh. Uh, aduh. Kamu sudah tahu saya belum? Gak tahu, ya, salam kenal, gitu. kenal. Terus kenapa itu di badannya? Sayang, bapak. Dia ya, sayang, maksudnya. Kamu ini, ini ya. Kemarin saya lihat itu, ya. Yang saya detik itu, ya. Aku nggak mau ketahuan, kan? Makanya saya bilang ini, sosoknya perempuan ini, tapi kamu neneknya, ya. Nenek, uh. uh. uh. nenek, nenek. -nen itu surat saya tadi, Coach Jimmy, bakat ini. Iya, dong Kenapa suka, kan, Iya, oh. Kalau bernyata dari mana nih? Dari si Cancel Wah dari si Cancel ya iya Kenapa buat dia nggak ngecat? Kenapa di rumah sini? Ya iya tuh Saya mau ke bulan Oh nggak bisa sekarang sudah punya suami kok Nggak <laughs> oh, bisa Oh nggak bisa Eh, keluar ya mau wow. eh, Kamu mau masuk Islam nggak saya cari mau Islam? Wow. mau Oh kamu belum lihat loh hmm. Kalau mau Islam tau nanti dapat rumah, dapat pakaian hmm. Kamu belum lihat lagi, mau nggak? Hmm. Oh, gak mau, gak mau. Hmm. Oke, okay. ya, ikut. Selamat, ya. Keluar hmm. baik-baik, ya. Hmm. Kenapa kamu dikasih waktu ini? Ya? Hmm. Saya ini bukan dari kamu, ya. Ada kan yang lain, kan? Hmm. Hmm. Tahu, saya, kamu bisa langsung ke apa? Tahu, kan? Ah, lucu aja. Okay. Keluar ya. Buat. Masa saya mau kasih luar sesar paksa? Iya. Mau sesar paksa? Iya. Hmm, makanya baru baik-baik, saya tuh iya. Kamu baru baik-baik, masuk Islam. Gitu. Iya. Kalau kamu sayang, boleh kamu sayang, tapi gak boleh dalam tubuhmu. Mau gak di luar? Di iya. luar ya? Iya. luar luar luar nih, gak boleh dikasih sudah punya suami. Kamu udah kita kasih sama suaminya? Iya. Oh, ya, gak kasih sama suaminya Kamu bukan, kamu kan memang bukan manusia kamu cek. Um, bawang ini lor ya bawang mau bawang putih, bawang ya <tuh> Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim walik yaumiddin ya radu wa ya saidi rasulullah almustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wama fil ard اللذي يصنعه يَعْلَمُ إِلاَّ بِذِكْرِي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيِّ يَبْعِدُ مَا فَقَرْفَهُمْ وَلَيُحِيطُنَّ بِسَعِيدٍ عَلَى اللَّهِ مَا شَأْنٌ وَاسِعٌ كُرْسِيُّهُ سَلَوَاتِي بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد الأمين توالى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ sa min nafaf fi <Sukri> al-hudaa wa bi sa'is fasid al-nidaa hasara bismillahir rahmanir rahim a'udzu bi nas malikinnas ilahin nas nas al-jinnati nas Bismillahirrahmanirrahim Maulana ya maulana ya samim ya hu'ala Bir amatika ya rabbi laka karjana Maulana ya maulana ya Sami, ya hu'ala Bi hurmati muhammadin balikna Qul laa a'budu maa ta'buduun Wa laa anaa وسلوا الله مولانا استعنوا الله فادنا اصرف عنا اصرف عنا بسم في الارض ولا الله في ولا Wa an fil saya kamu ya ya sapak yang bismillahirrahmanirrahim fil fil Ya Allah ya Ya Allah Ya yang Tak allah ya allah allah allah allah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ba ayo, baik, mau, nih. Mau ini nih. <tose> <tose> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Wa istilah Rasulullah На дорожень. Yes mm -hmm. mbak setiap hari bang karena ini mbak ya tuh kan bisa ya. masih bapak, adik, sebelum itu sampai al-fatihah dulu ya al-fatihah minta dalam tubuh saya masih ada, sisa energi allah dan jadi saya kamu juga dosa <tuh. <tuh. ya kan sendiri ya. ya, gitu, ya, sekarang bisa sepuluh, setengah diganggulat ini akan hancur ya. Masalah, dia mau berat-berat, boleh berat-berat ya. hmm. Kalau untuk kita, kadang-kadang kok usah cemas, was-was, lancar dan urmati Boa umpamah, kalau mau berat-berat, tidak boleh makan Jadi untuk menghilangkan was-was Cimu kita mau memisikan was-was kan? Ya, kan sering was-was, kecilan lain-lain nah, Itu yang mengolah-olah salah satu di cimu latihan jadi kalau bisa masuk mau berapa, bisa mau bagus, <tuh> gak mau